Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Bang Roman Channel berbagi tips, trik info, pengalaman, semua hal Pada kesempatan kali ini Tanggal 17 Agustus tahun, 4, eh, tahun 2021 Jam 3 pagi, 3 dini hari Aku mau menunjukkan langkah-langkah tutorial Cara withdraw di Pantera Trade dari robot ATG jadi dulu aku deposit 1000 aku join ATG ini sejak pertengahan bulan Juni bulan 6 dan sekarang udah bulan 8 berarti udah berjalan dua bulan dan aku udah mendapatkan profit sebanyak kurang lebih 350an dan saat ini aku mau mencoba withdraw untuk yang kedua kalinya dulu pernah withdraw 10 ini dan sekarang aku mau withdraw klik withdraw lalu pilih banknya aku pilih bank BRI karena dulu juga deponya lewat BRI setelah itu kita scroll ke bawah klik select target kita pilih MT4 account dan di amount USD ini aku mau mau WD 850 aja ya 850 USD jadi aku menyisakan saldo 500 USD 850 USD ini berarti nanti kalau dirupai, dirupiahin kalau dari ATG itu kurs wd nya itu empat belas jadi 850 ratus lima puluh kali empat belas ribu sama dengan sebelas juta sembilan ratus Setelah itu kita klik I Agree lalu submit withdraw. Nah, di sini ada nama aku, terus email aku dan invoice. Lalu kita geser. Nah, di sini udah ada bank rekening aku sesuai yang aku isi pada profile. Message to admin. Oh, berarti ini mohon secepatnya gitu aja. Barangkali kali ini ngaruh. Lalu masukkan password dan setelah itu klik confirm white jewel". Nah, udah sukses ya. Ini aku pengajuannya jam 3.27. Nanti aku tunjukin kalau udah masuk. Dan ini bertepatan tanggal merah mungkin mempengaruhi Lama tidaknya mungkin lebih lama ya Kayak ini yang dulu Aku WD itu Tanggal 17 Jam 15 Oh 17.15 Oh ini jamnya beda ya Kayak waktu Indonesia Barat Sama waktu apa gitu Dan ini statusnya Checking UI Mengecek antrian Mungkin artinya seperti itu jadi untuk sementara videonya aku pause dulu biar nggak terlalu panjang. Nanti aku kembali ke sini lagi aku lanjut.